halo anu guys! selamat aku semuanya kembali lagi di channel saya. Bener, setel, dan di video kali ini, seperti biasa, saya akan membayangkan tips lagi yang terbaru, lagi, ya oke okay, kita langsung aja sih masa satu-satu besarnya oke okay, lanjut ke presiden ini ke depan musik Oke, lanjut ke episode yang ketiga. Oke, okay, lanjut ke episode yang keempat. lanjut ke presiden yang kelima Oke lanjut ke presiden yang keenam ya Oke okay, lanjut ke versi yang ke tujuh Oke okay, lanjut ke versi yang ke 8 ya Oke okay, lanjut ke obresiden yang ke-9 Oke lanjut ke obresiden yang ke-10 Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-11. Oke lanjut ke Presiden ke-12. Oke lanjut ke Presiden ke-13 ya. Oke lanjut ke presiden ke-14. Oke lanjut ke presiden ke-15. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-16. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-17. Oke, okay, lanjut ke berikutnya yang ke-18. Oke, lanjut ke berikutnya yang ke-19. Lanjut ke presiden kedua puluh, oke okay guys. jadi mungkin segitu aja ya, ada 20% dan untuk link persisnya ada di deskripsi ya. Oke guys mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.